Selamat datang di channel aku, Aura Melody. Jangan lupa ya, untuk like, subscribe, klik tombol lonceng. Oke, okay, lanjutkan tentang trading FBS yang gap US dollar bonus naik level ya. Di video aku yang sebelumnya sudah aku jelaskan ya, apa itu bonus naik level get 140 US dollar ataupun setara dengan 2 juta rupiah Indonesia di FBS dan linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini atau langsung aja klik notifikasi di pojok kanan atas video ini nah dan ini adalah hasil trading aku yang kemarin ya aku tutup satu persatu atau keseluruhan 5 posisi agar di hari ini bisa memasang 5 posisi lagi ya untuk mendapatkan atau melanjutkan step ke uh, berapa hari ya kalau nggak salah kalau lima hari ini dan di tradingnya ini aku mendapatkan 11 US dollar. Dan kemudian kita akan buka lagi ya. Untuk hari ini kita buka 5 lot. Lap per lotnya itu posisinya 0.01. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa aku juga tidak pernah paham ini. Tapi aku cuma main apa ya main feeling aja lah intinya. Kalaupun nanti rezekiku pasti ini pasti akan aku dapetin. Uh, senilai 140 us dollar-nya ya. Untuk ini, kira-kira aku pilih apa, ya? Bentar, hmm. coba ini kita buka. Hai tahu, ya, nanti bakal naik apa turun. Pokoknya sih, rumus aku, kalau memang ini keadaan naik, berarti kita harus beli. Kalau dia posisinya nanti bakalan turun, berarti kita harus jual. Kayak gitu sih, gak pernah sih aku langsung mm, beli aja lah, ini ya. Hmm. Oke, okay. satu posisi, dan kemudian kira-kira mm, aku buka posisi ini semua apa, apa ya? Bingung sih, kadang tapi coba yang lain lah. Tapi, untuk satu tempat langsung, lima posisi bisa ya. Boleh, yang penting nol tiga hmm. Oke, coba aku pilih yang ini, dan kira-kira naik patrun ya. <tuh. <tuh> jadi mungkin aku akan main feeling aja, ilmut out <laughs> mungkin akan membeli oke, dua dua, ano ya dan kemudian, apa ya kira-kira memang kalau untuk awal-awal kita buka, entah itu buy atau sell, perasaan memang min dulu, kayak gitu ya tapi untuk ini mungkin akan aku perbainya di, apa ya Hmm, di ini deh kayaknya terbaru. Uh, Oke okay, langsung satu lagi di sini aku buka satu. Oke okay, ini udah ada, ada lima lot uh, lima posisi. Uh, dan kemudian kalau emang kita Kelupaan ya, kelupaan misalkan uh, Belum cukup lima gitu Misalkan kita keblabasan Kayak gitu, order baru uh, Misalkan satu lagi gitu Nah, pasti akan ada Kata-kata seperti itu kalau Tidak boleh lebih kan, jadi aman Kayak gitu Oke okay. Untuk sementara ini Hasilnya ini Semoga nanti sore kita cek lagi bisa apa ya bisa plus bisa dapat laba dari tradingnya dan kalau memang dirasa membahayakan langsung ditutup aja ya karena bakal mengurangin kerja keras kita sebelumnya gitu dan hasil yang kemarin itu yang kemarin aduh 35 lagi ya tersisa dan aku sudah mendapatkan satu lagi lot aku 13 ini harus mencapai 5 loh ya aduh hmm profitku selama ini masih berapa hari ya tiga hari berarti 28 ya untuk menuju 140 semoga lah ya 20 hari lah 20 hari tradingnya ini ya, terus untuk dapetin profitnya harus 40 hari sih, kalau nggak salah nih. Eh nggak begitu paham sih, tapi teman-teman bisa coba tes atau cek lagi di info lainnya intinya seperti ini. Hmm kemarin kan hari pertamaku loss segini hari kedua seharusnya aku kalau eh, maksudnya skip ya kalau nggak salah itu nggak nggak trading karena kelupaan dan tapi tetap dihitung di hari kedua tapi masuk nggak apa ya nggak trading satu kali tadi ya dan yang kemarin dapat 19 loh lumayan sih terus yang baru kemarin sebelas ya kalau nggak salah Iya, ini Oke, nanti siang akan kita cek lagi. Jadi, ini aku pending dulu ya. Untuk kalian semuanya, semangat! Uh, doakan aku <guruh> agar bisa lulus, <guruh> dan kita juga akan membuktikan apakah FBS ini real. Benar-benar membayar gitu ya, apabila kita memang udah. Ngelakuin sesuai syarat, ya. Lumayan kan, 140 USD atau setara dengan 2 juta rupiah Indonesia, ya? Oke, okay. dan ini adalah tengah malam, guys. Aku lupa, dan ternyata minus gini banyak. Dan jika aku tutup hari ini maka aku akan rugi 23 sedangkan kemarin aku untung 11 sama 19. Mengulang dari awal, guys. Kalau aku ini tutup berharap sih besok pagi bisa bisa berkurang gitu ya. Walaupun minus. Jadi diperkirakan gagal deh. Uh, tapi coba besok pagi dicek lagi ya. Oke, okay. kita akan melihat hasil trader, uh, trader trading kita yang kemarin ternyata aku rugi segini ya. Ternyata uh, perkiraan aku adalah salah dan aku mungkin kalau diperkirakan, ditungin sampai besok atau lusa mungkin ini bisa naik ya harganya. Cuma karena setiap hari aku juga mengejar slot-lotnya, uh, jadinya aku harus tutup untuk setiap hari dan harus. Uh, ngejaga mengatur uh, ngejaga. posisi setiap harinya juga jadi oke okay, biarkanlah ini rugi uh, kita main positif aja kalaupun kita bisa memenuhi syarat ya kita dapatkan 2 juta, kalaupun enggak ya mungkin belum rezeki kita seperti itu, karena pada dasarnya aku sendiri juga uh, bukan orang yang paham tradingnya seperti ini ya karena aku juga masih baru di di jenis kegiatan yang seperti ini. Oke, aku rugi 21 kemarin padahal 11 sama 19 ya. Eh, lah eh 12 ya. Oke, aku akan memilih apa ya? <tuh> Oke, okay, aku akan pilih Dia akan naik atau akan turun, teman-teman. Kita -teman. lihat di menit 30 nya <tuh> Terkadang, aku juga bingung sih, membaca ini nih, yang bener ini, ini apa yang ini ya? <tuh> ya, apa ya? Kira-kira, mungkin awalnya akan beli sel berdoa saja oke? Okay. Naseh akan aku sel semuanya karena aku sudah memang juga tidak tahu. Sel di sini, sel di sini. sampai 5 posisi ya Oke okay, 5 posisi sudah saya pasang <tuh> dan <tuh> kita lihat hmm. jadi sama saja bahwa aku belum mendapatkan profit apapun opit 7 nih masih ya Allah nanti akan berapa ya <tuh> <tuh> ya sambil buat mainan lah ya <tuh> kita ikuti sajalah alurnya bisa lulus apa enggak waktuku tinggal 2, ah, 15 ya tradingnya soalnya 20 hari tapi untuk menuju klaim bonusnya 40 hari tersisa seperti itu Oke, hmm. oke okay. nothing, nothing match ya kita lanjutkan besok hari kita pending dulu oke okay, siang ini kita cek semalam siun merah ya aduh lemetnya Uh, sekarang udah 1,50 titik. Kebakalan uh, terus. Bertahan gak ya? Uh, Olah dari sini. Kayaknya sih mungkin. Uh, aku tutup aja di sini ya. kan, katanya mau untuk mau naik lagi kayaknya nih. Oke untuk kali ini yang ini aku tutup agar aku bisa uh, kelanjut ke posisi lagi lima posisi di hari ini karena ini masih posisi yang kemarin. Jadi setiap hari kita harus trading agar kita mencapai jumlah trading sebanyak lima ya, lima titik itu. <tuh> Yang ini. Oke, okay, yang ini ya. Yang hari trading ini sama lot yang sudah ditradingkan. Jadi kita harus mencapai 5 koma itu. Walaupun kita nanti mencapai bisa profit 140 ke dalam kurun waktu 20 hari tapi lot kita tidak sampai lima maka kita juga akan gagal ya hmm. oke okay, untuk trending yang ke berikutnya 8 kira-kira akan naik enggak sih ya akan bertahan enggak sih ya Maksudnya 30 1 jam kalau yang lima menit tahan enggak ya kira-kira tadi sih sudah 10 sih panggit tadi aku cek nah kan turun ke tujuh nanti jangan-jangan malah naik oke okay. mungkin aku tutup ini dulu nanti uh, video yang posisi barunya akan aku play di esok harinya ya tutup aja lah takut nanti <tuh> mama los Okay, aduh uh, Aduh, sahur Oke, okay, mendapatkan 7 ya Hmm, sayang sekali, sedangkan kemarin hilang 26, 248, malam ya. Aduh, oke, okay. siang posisi berikutnya akan aku buatkan video hari berikutnya aja ya. Oke, okay. thank you udah menonton ya. See you next video.